Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Bill serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada, difotif kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 Baiklah para sahabat dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini pak Bipin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita kembali kita mendapatkan info dari pak otis sahabat ya soal acara sinetron jwb babak kedua malam hari ini tentunya langsung informasi dari bos besar antv pak otis Hai Jari di akun instagram pribadinya. Mengingatkan kita semua sebagai fans sejati dari kakak Rizky Bila dan Lesti Kejora Untuk menyaksikan jodoh wasiat Bapak-Bapak kedua Jumat pada malam hari ini jam 22 waktu Indonesia Barat Persahabat yang wajib dukung Tentu mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan barokah untuk idola kesayangan kita selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial banget ya dari bapak jajami harjani masya allah banget ya di sini mengunggah sebuah postingan foto cute nih bersama si cantik idola kita dede Lesti ini ketika acara tabing tokopedia persahabat ya masya allah banget ya terlihat dede Lesti kejora lagi bisik-bisik manja nih dengan Jajami Harja dan ada kalimat caption yang dituliskan Ada yang tahu kira-kira ayah ngomong apa ya Ke Lesti Kejora tuh Persahabat ya Jadi Lesti memang tentunya idola masa kini luar biasa Mudah-mudahan selalu berkah Selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan Dan dalam postingan tersebut Banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans Salah satunya dari akun Tiara Yuga Unscore Leslar Sehat-sehat selalu ayah dan dedek kejora, Amin Tentunya support terus doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dan berikutnya juga persahabat ya perhatikan Ada sebuah unggang spesial juga dari Mama Harsiwi Ahmad Persahabat ya Ini juga menginfokan di sini kita lihat persahabat ya, info bintang Bantura 6 Panggung 20 besar grup 2 persahabat ya malam hari ini tampil di Indosiar dan kita lihat di kolom komentar salpok banget sama komentar dari fans sejati leslar yang ingin tentunya Dedek Lesti dan kakak Bilar dihadirkan sebagai bintang tamu di acara Bintang Pantura 6 persahabat ya di sini ada komentar dari akun Eni Purwanti 383 Bu Siwi undang dedek lasti dong Katanya tuh persahabat ya berikutnya Juga komentar lain diberikan dari akun Hamidah Neng City Bu undang dedek lasti dong Soalnya udah kangen pengen lihat nyanyi lagi di TV Katanya tuh masya Allah banget ya Dan dari akun Dayu Winarni Assalamualaikum Bu Siwi undang Leslar, Lesti dan Bilar Bu katanya tuh Masya Allah banyak banget ya Di komentar, di postingan Ibu Harsiwi Banyak sekali yang ingin tentunya dedek Lesti dan kakak Bilar bisa hadir kembali di Indosiar Mudah-mudahan saja secepatnya Persahabat ya doakan yang terbaik saja Untuk idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya juga ada kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari Antv di akun Instagram Antv Official menginfokan kembali persahabat yang untuk cinta Abadi Leslar akan hadir di hari Minggu jam 3 sore di Antv Persahabat ya tetaplah setia bersamaku masya Allah makin gak sabar melihat karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment. Ada kalimat caption yang dituliskan di sini Pak sahabat ya Cinta abadi Leslar tetaplah setia bersamaku setiap minggu jam 3 sore waktu Indonesia Barat lovers dan Lesla lovers Buat kalian yang penasaran sama keseharian dede Lesti kejora Dan kakak Rizky Bilar setelah menikah mimin kasih vitamin setiap minggunya nih Dalam cinta abadi Leslar Tetaplah setia bersamaku Karena tiap episode akan menampilkan kisah reality yang berbeda Dan tetap memberikan tayangan yang akan membuat kalian larut Dalam romantisme dede Lesti dan kakak Rizky Bilar sampai sama dicatat persahabat ya untuk episode pertama cinta abadi Leslar 12 setiap bersamaku setiap hari minggu jam 5.00 waktu indonesia barat hanya di antv atlet 3 juara dan Rizki pilar masya allah persahabatnya jangan sampai ketinggalan jangan sampai telatkan dicatat jam dan harinya persahabat ya setiap hari minggu jam 3 sore Berikutnya, perhatikan juga persahabat ya. Di sini ada momen spesial banget ya. Wah, ternyata Bang Lintar lagi deket lagi nih sama Haris ya. Mantan bosnya nih, masya Allah, cie-cie. <gif> Bang Lintar tentu sosuit banget dengan Bang Haris, persahabat ya. Dan kita telepon tanpa postingan ini sama baju kemeja biru nih yang lagi duduk itu adalah Papa Daniel. Ini sepertinya para yang lagi syuting cinta Abadi Leslar ya untuk hari Minggu Dan sepertinya juga Bang Haris sebagai bintang tamu nih di sinetron C.A.L Wow, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kita Dan ugaan tersebut pun dari post kembali oleh akun Family Unscone Leslar 23 Banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans Salah satunya dari akun Instagram Devia Rizky Paripka mengatakan, ya tuh kayaknya Bang Haris jadi bintang tamu di CL deh soalnya sekarang mereka juga lagi pada syuting CIL. Soalnya ada Papa Daniel juga katanya itu para sahabat, ya. Mudah-mudahan kejutan di hari Minggu ada kejutan dan cindukan vitamin manco yang kita dapatkan dari idola kita. Dan ke kabar berikutnya, para sahabat, ya, di sini ada ugan spesial banget dari Amabel Lenata yang mengunggah sebuah porsikan foto dirinya nih. Masya Allah, banget ya, tentu kita shuffle sama caption yang dituliskan oleh Amabel. Oh, yang Amabel pakai hari ini dibeliin sama Bunda Lesti dan Papa Bilar. Semoga mereka semakin rezeki, Amin. Wow, cantik banget ya. Tentunya Amabil selalu doain Bunda Lestiana Masya Allah banget ya ternyata baju yang dikenakan oleh Amabil Ini adalah dibeliin oleh Dedek Lesti dan kakak Bilar Masya Allah banget ya terlihat sangat cantik juga nih Amabil Doakan yang terbaik mudah-mudahan murah rezeki dan berkah Para ya. tetap dukung support terus untuk idola kesayangan kita